E.A. Yeah, games, challenge everything! NANI?! yo guys, masih bersama lagi dengan Tesiswa 2 ya Kali ini Tesiswa 2 sedang mengupdate cheat terbarunya yaitu Cisau segmen versi malaikat. Oke okay guys, kelebihan fitur ini pertama yaitu memiliki fitur antena Dan juga damage dan juga ada namanya mode malam guys Ini mode malam ini adalah cheat terbaru hari ini guys Ya baru muncul guys ya oke okay, langsung aja guys kita coba guys cheat terbarunya guys atau fitur terbarunya guys oke okay, seperti biasa ya kalian aktifkan lalu kalian injek aja pada menu terakhir oke okay, langsung aja kita langsung ke menu ke permainannya guys oke okay, nggak usah lama-lama langsung aja kita mulai guys oke okay guys kita langsung aja guys loncat dari jendela guys Langsung kita menuju mencari senjata guys. Oke, langsung aja guys. Kita ambil senjatanya guys. Dan sebelah kiri ternyata ada orang guys. Tembak guys, tembak. Wih, mati guys, mantap guys. Oke guys, si terbarunya guys. Di sini ada namanya rumput-rumput yang sangat istimewa guys. Warna coklat guys. kerasnya guys nggak kelihatan guys. Cocok untuk kalian yang hobinya main jauh guys, kekerennya guys. Oke guys langsung aja guys kita ambil senjata guys oke guys shotgun guys shotgun sniper sniper sniper oke di sini kita langsung menuju ke ke dalam guys ada apa guys takutnya ada peti zombie guys ya oke guys kita langsung aja guys untuk wah ada musuh guys terbang-terbang guys tembak guys dudududududu wow kena damage guys wih kena hit guys dia lagi lemah guys dari tinggal sedikit guys tembak guys sekar guys dudududududu kill guys kenop guys Mantap guys, kita majuin guys, kita ambil guys, berkas-berkas datanya guys Ambil guys, gak ada kata ampun guys Naik ke atas guys, mana ya orangnya guys, mana ya bekasnya guys Kok oh, gak ada guys, mana ya guys, matinya guys, tadi mana ya Wadah oh, lagi guys, mati guys, no no gak kelihatan guys Kudi gak ngeliat guys, sepertinya dia nggak nge guys Kita nge-cheat guys, tembak guys, dede -de Wih, mati guys, mantap guys kita ambil guys atributnya guys ada apa tuh udah selesai guys permainan guys itu aja ya guys untuk citra terbarunya hari ini guys oke okay, guys jangan lupa subscribe dan dukung untuk tesi dua. oke okay, guys itu guys topik wali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh